Nah, sekarang kita akan menambahkan informasi jumlah komentar untuk setiap feedback. Jadi misalkan ini ada dua komentar, jadi di sini nanti ada informasi bahwa feedback ini memiliki dua komentar. Kalau yang ini berarti punya satu, yang ini dua-duanya belum ada komentar. Untuk itu kita harus mempersiapkan dulu field-nya di dashboard core. Jadi kita menuju ke feedback, all feedback. Kita tambahkan field baru, namakan saja comment, number of comment gitu ya. Dan untuk tipe fieldnya sendiri, untuk tipe field yang seperti ini, kita bisa menggunakan istilahnya roll up. Roll up ini adalah menggabungkan, hampir sama konsepnya seperti reduce di bahasa pemrograman, jadi dia menggabungkan pro yang ada, dan dia bisa menjumlahkan, bisa average, bisa summarize, bisa count, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan kondisi, misalkan kita ingin komentar yang terbaru saja, mungkin lima hari terakhir atau yang terbaru, dan lain sebagainya. Tapi untuk kondisi ini, kita tidak perlu menggunakan kondisi terlebih dahulu, kita link ke komen, dan kita bisa look up-nya macam-macam. Misalkan kita mau menghitung jumlah Karakter di komentar tertentu kita bisa gunakan body dan kemudian kita gunakan uh, count atau sum. Tapi untuk hal ini kita cukup menghitung jumlah komentarnya. Berapa banyak komentar jadi kita bisa gunakan ID dan kita count. Dan kita create atau tidak boleh ada underscore. Number of comment. Nah, tidak boleh ada underscore. Dan kita sudah punya satu field namanya number of comments. Di sini ada dua, satu, nol, dan nol. Tentunya sudah akurat dan kita bisa menggunakan field number of comments ini di aplikasi kita di sini. Jadi sekarang kita menuju ke text editor. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan perubahan di sisi kode atau implementasi menambahkan jumlah komen atau number of comments kita harus lakukan code gen terlebih dahulu karena sudah terjadi perubahan yaitu menambahkan field di feedbacks. Jadi kita bisa quit dulu di sini dan kita bisa jalankan nps core code gen lagi. Dan kita cek pastikan bahwa memang ada perubahan dengan git status yang berubah adalah core, env, dan juga schema. Jadi harusnya sudah oke okay. kita jalankan lagi time start dan kita bisa menuju ke komponen list di sini kita sudah dapatkan feedback di sini sebagai data sudah di map dan kita bisa langsung mendapatkan number of comment jadi kita akan tambahkan di bagian bawah. Setelah status di sini, kita tambahkan di sini feedback number of comment. Nama fieldnya number of comments, dan jika number of comments-nya lebih besar dari 0 atau ada minimal satu, maka kita mulai tampilkan. Jika belum ada komen maka tidak kita tampilkan. Kita tampilkan dengan span saja dengan class name-nya adalah list comment badge dan kemudian di dalamnya kita tambahkan back number of comments ada sejumlah berapa komentar Oke, okay, kita save. Dan sekarang kita bisa cek di browser. Dan sekarang jumlah komentarnya sudah muncul di sebelah status. Seperti ini. Dan kita bisa tambahkan beberapa komen mungkin untuk melihat hasilnya benar atau sudah tepat. Jadi di sini kita tambahkan. Uh, menambahkan tur uh, jumlah komentar. Kita tambahkan di feedback ide baru seperti ini. Dan sekarang kita cek di aplikasi kita, maka ide baru sudah memiliki satu komentar. Dan kalau diklik ya tentu saja sudah ada komentar tersebut.